kalau Sobat YouTube, semoga kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini hari pertama sejak diumumkannya dari bNKG supaya Sobat Sambas Kayang Utara, Butuh Kayang, dan Batawang. Hari ini tepat tanggal 7 Desember 2021. Saya bersama teman-teman sedang jalan-jalan melihat -jalan kondisi debit air yang meningkat. Dalam hitungan menit, debit air meningkat hingga sampai setengah lutut orang dewasa. Nah, lokasi yang saya kunjungi daerah ini adalah Jalan Dr. Sudarsu. Pontianak Nah kalian bisa sendiri Banyak daerah jalan yang terendam banjir Hal ini Okay, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget the mess I This has to change. I'm not doing this again. I'm not getting dressed. Same clothes as yesterday. 'Cause I've got enough of the same.